serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah bersahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini tentunya kita mendapatkan kabar bahagia dari idola kita bersahabat ya, yang nilai stiker juara alhamdulillah untuk best friends of the year Tentunya dalam ajang Jima Jukes Indonesia Music Award 2021 Leslie Kejora tentunya Di nomor 2 persahabat ya, di bawah BTS ini luar biasa dikompakan dari Lesla Lovers selalu mendukung untuk idola kesaingan kita Leslie Persahabat ya, mudah-mudahan tentunya Dede Leslie bisa menduduki posisi pertama dan mendapatkan penghargaan dan kita lihat juga bersahabat, ya, ke slide kedua. Tentunya, dalam dangdut artis of the year, Leslie Kejora sudah di posisi pertama, dan tentunya di atas Ayu Ting Ting bersahabat, ya. Ini tentunya kebanggaan buat kita semua, para fans. Alhamdulillah, bersahabat, ya, berkat kekompakan kita, dukungan kita semua. Tentunya, Leslie Kejora akhirnya menduduki posisi pertama dalam dangdut artis of the year. Dalam ajang Jux Indonesia Music World 2021 Mudah-mudahan sahabat yang Lesti selalu mendapatkan penghargaan Dan kita selalu support, selalu dukung untuk karya-karya dari dedek Lesti Kejora Info ini kita dapatkan langsung dari akun Instagram Marco Nahanus Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Cerita siang ini sulit satu ya ampun Saingannya sama Jim BTS lagi Lelah adek bang lelah Gua harus bujuk pake apa lagi nih WKWK Fanmas Lesnar saingannya berat ya bun Tetap tentunya kita selalu dukung Selalu kompak selalu solid mendukung Untuk karya-karya dari idola saingan kita Di selit kedua penyidang dude Yang suaranya bisa diterima kuping gua Ya cuma Lesti Kejora Tuh para sahabat ya Ini memang luar biasa banget Mudah-mudahan tentunya Dedek Lesti bisa menduduki posisi pertama untuk best friends persahabat ya tentunya best fan best of the year. Persahabat ya mudah-mudahan tentunya kita semua mendoakan, mudah-mudahan Lesti Kejora mendapatkan penghargaan. Kepada berikutnya persahabat ada unggahan spesial juga di sini dari Ibu Harsiwi Ahmad. nih Kita lihat aja di akun pribadinya. Tentunya bakal ada kejutan lagi dalam acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar Yang akan tayang sebentar lagi persahabat ya tinggal menghitung hari aja nih Kita semua para fans khususnya Lesla Lovers menyaksikan acara yang mana tentunya acara bahagia buat kita semua Lamaran Lesti dan Rizky Bilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad itu mengatakan Penasaran ya, tidak lepasi kejora akan pakai baju apa yang nanti? Apakah baju ada Sunda atau Padang, atau mungkinkah pakai gaun indah bagaikan putri kerajaan? Wow, para sahabat ya, tentunya kita akan dikasih kejutan langsung di Indosiar, akan ditayangkan langsung secara eksklusif persahabat ya. Mudah-mudahan acara nanti diberikan kelancaran dan kita makin gak sabar menunggu acara tersebut, para sahabat yang mudah-mudahan dedek lesti dan rizky bilar tampil sangat memukau berikutnya para sahabat kita lihat juga ada kabar bahagia ini langsung dari ketua mpr dari pak bambang susatyo di sini mengunggah sebuah postingan foto bersama rizky bilar dan ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan ketua mpr ri bambang susatyo dikabarkan akan menjadi saksi pernikahan rizky bilar dan lesti kejora rizky bilar sudah menemui sosok bangsut Tentunya kita tinggal menunggu kejutannya akan diberikan persahabat Ya sudah dipastikan Pak Bambang Susatyo ketua MPR RI akan menjadi saksi dalam acara pernikahan Lesti dan Rizky Milar Dukungan pun banyak yang diberikan persahabat ya dari para fans Tentunya tak luput dari Atta Halilintar pun berkomentar di situ mengatakan sukses lancar Babeh dan bilar semangat, itulah dukungan dan doa dari Atta Halilintar untuk pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Ada juga tentunya komentar lain dari akun Instagram. Azhari satu-satu mengatakan dalam kolom komentar, terbaik Pak Ketua MPR sehat selalu ya Pak. Wow, ini respon yang sangat positif dari para fans yang selalu mendukung, mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Keunggahan selanjutnya kita juga menyaksikan ini ada unggahan spesial Ini ada unggahan BTS ketika Priwed Lesti dan Rizky Bilar Pasal ya, ini manja dan luar biasa banget Dedek Lesti nabang Bilar memakai baju couple warna putih Membuat kita semakin bangga dan bahagia Tentunya vitamin yang tertimbun akhirnya sudah dikeluarkan semua para sahabat ya Kita dibuat semakin bahagia Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan terbaru dan kejutan bahagia selanjutnya Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjari komentar Banyak sekali respon yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Galih Parwati Septiani mengatakan dalam kolom komentar nanti pas ada sinematik video kayak yang pas ultah Indosiar pasti bagus banget tuh para ya Pastinya kita akan dikasihkan kejutan spesial bahagia dalam acara lamaran Lesti dan Rizky Dilar nanti Mudah-mudahan hari ini atau sore hari ini kita mendapatkan kejutan baru Cidukan vitamin manja langsung dari Lesti Bilar Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Ini dulu informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh